Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang nonton tanpa skip, saya doain uangnya bertambah, uangnya bertambah 10 miliar. Eh saya <Speakerhaen> ini ternyata jadi itu sudah sudah kita sudah sepakat tidak gitu oh. Oh, ngatang, uh, videonya ini yeah. Yeah, ya Jadi kita capi ke nah, oh. tempat video nah, kita, kita hilang nah, saya juga begitu maju lagi Uh, saya yakin video yang hasil komentari tadi negeri, itu hmm. bakal bagus karena step-stepnya hilang Kita akan sudah sport yang yang pusing ya. ya. oh. nah. sendiri semalaman kita cari di HP enggak, <tuk> enggak, enggak ya, <tuk> saya, saya, saya buka tapi kok Jadi banyak waktu yang terbuang karena hal tersebut enggak tahu saya juga nggak tahu <par� addiction> <tuk fuck tea> Ayat, tapi setelah saya pikir-pikir ternyata nah, ada yang kita lupa dari pada semua ini ini saya uh, bicara untuk yang menggunakan dokumen, ya yang menggunakan khusus pakai yang dunia kita, dunia Jadi gini, perlu diperhatikan untuk meraih tumbuh. yang sering, yang sering lupa, itu ketika akan mereka atau siapapun lah mau subur, hanya sekedar mau yang atau yang tidak yang itu Ketika kita merada kala ini kita lupa lagi pada HP HP yang kalau kita dengan itu sinyalnya akan terganggu. Tahu sudah ketika saya menangkap itu pada saat itu ada WA masuk saya masuk, nah itu langsung terputus teman. Ya. Jadi pada saat kita mengambil gambar terputus, pada saat itu Jadi ya. itu ada masuk, SMS masuk, Nah itu spontan, posisi saat nah, langsung terputus teman langsung terputus dan tidak akan terkabul itu sia-sia. Makanya potongan yang sebelumnya pada saat mulai terkabul itu enggak ada sama sekali. Saya juga heran mau tahu. Makanya satu hal, gururan yang tipis ini berguna ketika kita akan mengambil gambar hmm. iya matikan dulu karena ada banyak Mati, matikan juga wifi nya jangan tanya kemana apa lagi ya sudah pasti ketika akan ada telepon masuk masih sangat tinggal. Patang. ada wa masuk Patang. ada notif masuk Patang. Patang. Notif <tik> notif membuat, langsung berhenti, deh <tik> oke okay, segitu aja teman-teman uh, kembali lagi jangan <tik> Jangan bosen nonton video saya Yang nonton video saya Saya doakan Uangnya bertambah 10 miliar Terima